Niki sakit yang seperti ini Ini sebenarnya dari tanah Maksudnya dari yang di tanah Sesuatu yang di tanah Maka obatnya juga yang berasal dari tanah Apa itu obatnya? Jadi dengan antara tenung, teluh teluh hingga itu berbeda-beda Ini ada sesuatu hal atau bukul yang ditanam di tanah Maka obatnya pun harus berasal dari, dari tanah Dan dari tanah apa? gunir nanti, diobati dengan gunir beda kalau yang datangnya malam, teng, api, tek itu anasirnya adalah yang dari serangannya dari udara, maka obatnya pun juga dari udara, santri harus tahu yaitu kelapa muda, biasanya gitu nah itu harus dibedakan hmm. kan gitu, makanya nanti ini ya, nanti dirikan dulu dengan gunir hmm. kemudian dibacakan 17 kali selama hari nggak bisa BAB? 20 hari nggak bisa ya. dari kaki ini seperti ada apa? yang Kayak ditusuk. ditusuk dari kaki Dimat tebus ke sampai ke perut bener enggak? oke okay. sering, sering kram juga sering kram juga di kaki juga sering sakit okay. jalannya susah pinggangnya sakit okay. sakit ininya oh, iya makanya hmm. ini sudah sering saya jelaskan di sista usia atau usia saya okay. sudah sering saya jelaskan makanya kalau kita mungkin agak ragu ya coba saya pahami tentang beberapa kitab gitu semuanya itu sudah dianjurkan oleh baginda rasulullah terus benar beberapa abad yang lalu contoh ketika seorang diajarkan untuk kencingnya laki-laki itu dengan duduk sekarang baru ngeh ternyata kalau orang duduk kencingnya duduk itu bisa e, mencegah penyakit dari ginjal batu ginjal dan karena apa bisa keluar dengan sempurna apalagi disuruh dehem tiga kali itu ketika bisa keluar dengan sempurna tidak bakal kena penyakit batu ginjal, e sakit dan sebagainya. orang kalau bangun tidur disuruh cuci tangan dulu, jangan langsung Memegang apa apa. ini yang mengatakan baginda rasulullah bukan saya. ternyata sekarang dokter baru ngomong kalau ternyata ada bakteri bakteri yang nggak bagus kalau kita bangun tidur langsung makan. baginda rasulullah mengajarkan kalau bangun tidur langsung disuruh minum air putih, jangan minum apapun, jangan makan apapun. sekarang dokter semuanya ngomong kan, ini sudah dianjurkan berapa tahu-tahun yang lalu, ini sudah kuno kuno tapi benar maksudnya yang ngomong baru sekarang itu ketinggalan zaman ini sudah diaman di, di, diaturkan oleh baginda Rasulullah itu rapat -rapat tahun yang lalu bukan sekarang inilah bukti kebenaran dari Al-Quran inilah bukti kebenaran dari baginda Rasulullah banyak lagi tidurnya suruh ngiring kemana oh ternyata begini suruh begini semuanya ternyata benar loh ternyata benar nah makanya saya sering mengatakan bahwa semua yang diperintah Allah itu sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri Dan semua yang dilarang Allah itu memang semuanya itu buruk untuk diri kita dan Sekarang baru tahu ternyata Kalau makan babi itu Babi itu Kalau apa yang ada di dalam diri penyakit babi itu Bisa pindah ke penyakit diri kita Ada flu babi atau apa Ternyata kalau kita makan babi Kalau babi itu punya penyakit Kita makan dagingnya Itu bisa pindah ke diri kita loh Dan di dalam babi itu juga ada lintah Oh, apa namanya, cacing, nah cacing itu dia nggak akan mati walaupun di dimasak dengan suhu yang sampai matang itu nggak akan mati, itu ternyata di situ nggak apa-apa. ini sebenarnya bukan kerap biasa bu. ini ini sebenarnya sakit ini ini ada yang nggak terima di sini terus sekarang sudah mau berontak ini kalau oh, dirugih nanti, ya, gitu. iya apa-apa ya, sekarang siapkan gunir disiapkan untuk rukiah beliau gitu ya. Oke. Kita di sini tidak ada yang membebani Oke. Tidak Oke. ada. Jadi nanti kalau panjenengan ingin pembersihan di rumah kita kasih Oke. daun bidara dan garam, nanti bisa diamalkan sendiri. Terus nanti gunirnya caranya bagaimana juga diamalkan. Kita kasih gratis Pak semuanya. Nah, kecuali kalau mau yang semuanya kita harus ke sana atau Oke. gimana itu ya baru berbeda. Oke. Namanya kita kesana Oke. kan ya. Oke. Tapi kalau dia makan sendiri semuanya gratis gitu ya. Oke, Engga, di dirika dulu ini sudah ada yang ram gitu kayak ada yang itu, ada yang enggak terima ya. Baleh anu. Nggih undangan sewu. Itu kurang pun setengah tahun <tuh> ini. Ngoten. Ngoten. Ah ya. Enggak rahasia nih. Iya. Enggak apa-apa. Ini penting Nggih. Diri 3 tahun mentul. Iya makanya saya mungkin aku mikirin tuh apa impas dari warung kan seringkali ditaburi orang pasti iya, sebenarnya saya kan nggak mau ngomong ini Enggir. tapi sebenarnya Enggir. intinya sebenarnya Enggir. di depan rumah itu sering nemu sesuatu lah sehingga kembang lah garam lah sehingga barang-barang klenik lah di depan gitu halus entah apa ini? Abu -abu, Sebenarnya aku mau ngomong lah, masalah ini, gini. Gini. <laughs> karena apa? Memang Makanya tadi saya bilang, cuma saya nggak bilang ini disandar, ditenung, di sana, di Setelah menikah sama saya, <laughs> sejak itu sambo, mendingan bisa kita meninggal, meninggal kita kita ingat, mendingan kita ingat, Yukopulo, sing nomor kali, meninggal, Bih meninggal. Beres, keta -keta. takutnya, kulo, takut datang guys. Percaya nggak percaya gang, ya? Gai. percaya nggak percaya? memang, <laughs> ngapun, ngapun, iya. gai. Gai. Gai. ketakutan juga. Ya, ya sebenarnya. Dari awal tadi saya sudah bilang, kalau okay. sakitnya di kaki karena dari tanah yeah. Ya memang ada banyak suatu hal yang dari tanah yeah. Nah, sebenarnya tidak semua yang kita tahu itu harus kita beritahu okay. Karena kalau kita beritahu kan, nanti Tapi, uh, Lebih gambarannya kata yeah. Persang, yeah. Okay. Jadi Kesanin. penyakit lagi nanti okay. Ya, dengarkan dulu okay. Okay. Supaya tidak menjadi penyakit satu lagi Karena okay. di sini kan niatnya berobat Bukan okay. Okay. untuk intinya melihatkan kita yeah, yeah. tapi untuk yeah. untuk berobat jadi yeah. enggak mau nanti menjadi fitnah Aduh jomba wah yeah. wow, ini begini yeah. begitu tidak yang yeah. penting tugas saya itu ialah mengobati yeah. begitu tugas saya itu melihat karena begini sama kayak semuanya saya melihat ada kotoran di rumah sampeyan kalau memang saya tahu ya juga saya membersihkan itu bukan hanya memberitahu memberitahu um, sampean aja kotorannya ada telai nih di rumah sampean sampean kasih okay. tahu ya nggak ngerti kok cuman mabutak okay. sampean nggak ngerti nah tugas saya itu untuk membersihkan telai itu supaya nggak ada kotoran nggak ada penyakit yang masuk ke dalam diri banjir makanya kalau ada yang bilang mamanya sampean rumahnya disantet sana jangan percaya jangan percaya apa mana uratnya kok mabut moro moro, moro sampean Omai Sampai ini disantet jangan percaya Ilmu hikmah itu, kalau dia seorang seuruh ngewinarah Dia tidak akan menyampaikan, tambar Mamanya saman ngerti, sesok saman ikut tiba So, mamanya, tapi saya nggak tahu Terus saya ngomong, Kang, sesok saman tiba lho Ini ilmunya tambar Makanya para wali itu nggak ada seperti itu Yang dia, semua yang dia tahu tidak harus diberitahukan Itu kata kuncinya jadi kalau anak, -anak ngomong berobat Kok kue disantet, kue disantet Apusi Apusi, karena orang Kuncinya ilmu hikmah, ilmu urus Itu gak boleh disampaikan ibu Bolehnya hanya dibantu Diobati, itu pun semampunya Kalau memang sudah terjadi dan bakal terjadi Itu sudah menjadi kodok Dan kodarnya Allah Seperti hanya Ini meninggal Isinya meninggal, anaknya meninggal Ya memang waktunya meninggal Walaupun dengan jalaran yang seperti tadi, nah ini tadi kenapa terjadi untuk pembelajaran yang lainnya, yang masih hidup supaya bisa menjauhi seperti itu dan bisa berlindung dari itu, itu pelajaran hidup ini adalah pelajaran, walaupun pelajarinya sakit wajib itu. itu, wajib kita. Nah, jadi yang terpenting nanti kita doakan, nanti kita bantu, ya. Terus yang kedua semuanya ada jalannya. tidak semua bantuan itu pakai uang tidak. orang minta bantuan itu enggak harus pakai uang tidak. so gus di rumah saya ada kotoran semuanya. Ini. saya kasih sapunya, tak kasih tata caranya punya. sampai tinggal nyapu to. enak toh? kasih sapunya, dikasih tata caranya, gratis tinggal diamalkan. beda lah aku kan mau kan nyapu dewi. Um, Sane. <laughs> itu tidak <Asa>, lagi, ya. Tidak <laughs> <becah laughs> lagi gitu, loh. Okay. Ya, kalau saya pas bisa, ya ndak apa-apa, lo nggak bisa, ya. Okay. Gimana lagi, okay. tapi yang jelas okay. tak bantu di sini. Okay. Ya, semoga dirugikan Muta dulu. Amin. Siap, insyaallah. Okay. Saya sering ke Jember, okay. Okay. Okay. ke Pondok Tempuran. Saya oh, ya, Tempuran. Oh, tempuran. Okay. Okay. Ibu saya di sana itu hampir. 2 tahun n ya sih sana. Tem -tem Tempurang-tempura ya. Gus Rohim kenal enggak Gus Rohim? Heeh. Wulan uh, iku teng merekan ikung derek ngalong. kenal sing nggih. Mungkin nanti YouTube-nya saya menen, tampilkan temen, di situ temen, beliau temen, tahu. Kalau enggak beliau jenengan kula paringi nomor Gus Rohim. Yeah. Beliau guru saya yang dulu saya belajar ilmu kasik raja, rajeh diraje itu dari sana. Saya suruh mirek yeah. dulu di sungainya itu, yeah. besar itu itu sana itu hampir tiga bulan saya, di pinggir sungai gini, gini. makan, minum, jadi mana dari situ tak. minumnya air air sungai itu makannya jadi dari situ tak. Gini, gini. nggak ada yang ngasih makan saya gini, gini. nanti saya kasih nomornya Bisrohim kita emas nih Bisrohim biasanya pakai sepeda besar, peda tuh kalau semuanya kaki jalan-jalan gitu gini, gini. Gini. zamannya jamannya, zamannya uh, je, apa namanya, ninja-ninja itu gini. itu nanti saya paringin nomornya Bisrohim ya gini, daerah kecamatan Gumumas yeah. bener di hampir semua tempat itu guru saya ada kan? okay. di Gusrohim ada, di Bangkalan saya ada okay. di Jawa Tengah saya ada, di Jawa Timur saya ada okay. di Pondok Bunta Cirebon saya ada okay. di Kresek di Banten itu saya ada okay. di Palembang saya ada okay. bahkan di Aceh pun saya sebenarnya ada okay. gitu man, ada beberapa Kiai saya memang tidak mau tidak boleh dan tidak boleh disebutkan di Jawa Tengah ada saya Cepu Bapak Syuti al beliau ketua-ketua khas pakar Nusa disebut dengan pendekar merah putih karena gitu. ya monggah dirikat dulu إن تومور ذات من في